Ada sejumlah agenda utama Indonesia untuk hadir di Afghanistan, Utamanya untuk mendorong proses perdamaian di negara paling rawan di dunia ini. Pintu masuknya dari budaya dan agama. Dengan peran Indonesia di perdamaian ini yaitu peace building. Okay membangun atau mendukung proses perdamaian atau membangun atmosfer hmm. melalui capacity capacity capacity building hmm. yang kita sudah laksanakan dalam berbagai level ...government, hmm. pemerintah bisnis jurnalis parlemen semua level kita coba hmm. untuk memberikan pandangan memberikan sharing atau the best practice tentang Indonesia masa hmm. lalu untuk mengantarkan sama-sama Hmm. memberikan contoh yang bisa dicontoh oleh saudara kita okay. Afghanistan dalam rangka menuju perdamaian itu sendiri ya. Oke, okay. jadi per, uh, kita berada di sini memang sudah jadi komitmen gitu pak ya. Uh, ya memang sudah sejak hmm. awal kita hmm. tidak pernah melepas uh, kerjasama bilateral dengan Afghanistan yeah. sejak yeah. 66 tahun yang lalu di tempat yeah. ini. Kalau ini sih hampir 50 tahun ya. Sebelumnya hmm. ada tempat lain tapi di hubungannya ini, sendiri gitu ya. Sudah 66 gitu ya. 66 nah, tahun sendiri. ya. Nah, memang pada waktu perang kita uh, tetap ada tapi dalam 10 tahun uh, ke belakang ini kita lebih mengutamakan apa yang disebut dengan soft power, hmm. Dekatan hmm. budaya dan ulama. Oke. Okay. Kalau ada tuh ulama kita, Muhammadiyah kita, tokoh-tokohnya datang bergantian dan sampai sekarang sudah hampir 10 tahun di sana ada yang disebut kebangkitan ulama atau disebut hmm. nadatul ulama. Mereka juga membangun apa yang disebut dengan kebangkitan ulama di sini. Hmm. Bahkan sudah hampir 6.000 ulama adalah 22 provinsi. Yang ke sini atau? Ya, tidak artinya yang dikenalkan oleh orang-orang oh, okay. ulama sudah yang di sini yang, yang datang gitu. ke Jakarta, datang ke Jogja, bahkan di Gajah Mada pernah ada uh, semacam apa konferensi kaitannya dengan Pancasila, hmm. ya. Dan, dan mereka mendengar mengenai hal itu gitu kan, ya. dan itu ya diceritakan oleh ulama-ulama kita dasarnya sebagaimana maklumat betina kan, hmm. kita harus moderat, toleran, sebalance, partisipan hmm. maupun keadilan, justice hmm. itu sendiri. Nah inilah yang kita mau coba untuk mentransfer ya menjelaskan sharing kepada mereka Islam budamae sama damai, hmm. Islam itu diperintahkan untuk damai ya hmm. kita harus melakukan pendekatan-pendekatan secara secara lembut atau hmm. yang disebut dengan sering rahmatan di alamin, kita coba itu kenalkan, hmm. sharing dengan mereka-mereka di sini, ulama, hmm. berbagai level pejabat, termasuk anak-anak hmm. pelajar, pemudanya yang datang ke Indonesia, mau kunjungan, ya. kunjungan ya. Ya. tadi ya, Pak Dobos sudah menceritakan bagaimana peran Indonesia, fungsi Indonesia berada di Afghanistan ini, apa tujuan kita salah satunya kan menjadi pembawa Damai juga gitu, ataupun menjadi komunikator, mediator, uh, antara pihak yang bertikai juga di sini. Gitu Iya yeah, yeah. saya ingin tahu perkembangannya sejauh yeah. ini bagaimana, Pak, dengan pendekatan soft power kita itu. Betul, jadi memang intinya peace building. Ya, hmm. kita uh, mungkin nanti akan ke peace making ya, okay. tapi kita sementara ini mendukung proses atau membangun proses atmosfer perdamaian, hmm. berbagai de dengan berbagai pendekatan tadi, hmm. uh, capacity building, capacity building yeah. itu, ya dengan demikian maka semuanya ini akan terus terbangun trust hmm. akan datangnya perdamaian ini sangat penting. Hmm. Kalau itu tidak terbangun dan setiap saat sudah pesimis, maka suasana ini tidak akan terbangun dengan optimisme berpikir positif berduga berpraduga baik, apalagi berprasangka baik kepada ya. Allah, ya, sebagai orang yang beragama. Itu penting sekali, ya. dan itu proses dari 10 tahun yang dilakukan ulama Indonesia, tokoh-tokoh agama dari Indonesia sampai uh, hubungan bilateral kita, dan peran yang, ya, mungkin dalam tiga tahun kebelakang ini memang sangat deras sejak ya. Presiden Afghanistan ke Jakarta, Presiden. Jokowi kesini hmm. wakil presiden ibu menteri berkali-kali yeah. dan berbagai juga menteri ibu yeah. Yohana yeah. juga pernah kesini, ya. pernah kesini ya jadi uh, betapa uh, betapa banyak ba baiknya hubungan itu dilakukan sehingga semakin tadi itu ada trustnya antara kedua negara ini semakin dekat dan terbangun subuh hari di Kabul Afghanistan. Hari ini, KBRI Kabul punya agenda khusus dan memulainya dengan doa bersama. Usaha Indonesia untuk membawa pemerintah Afghanistan dan Taliban ke meja perundingan mulai membuahkan hasil. Dan hari ini pemerintah Afghanistan mengakui hal ini dengan sebuah penghargaan. Perjalanan dimulai, seluruh rombongan bertolak ke The Ark, Istana Kepresidenan Afghanistan. komitmen Indonesia dan juga realisasinya dalam bentuk inisiasi pembicaraan damai membawa kita ke sini ke Istana Kepresidenan Afghanistan. Salah satu tempat yang mungkin hampir tertutup bagi kamera media. Namun kita berada di sini untuk melihat langsung bagaimana Afghanistan juga menghargai Menteri Luar Negeri dan Indonesia dalam menginisiasi pembicaraan damai tersebut. Kompleks istana seluas 34 hektar ini dibangun pada akhir abad ke-19. Berawal dari Istana Raja, The Ark kini menjadi kantor utama Presiden Afganistan Ashraf Ghani. Istana ini menjadi lokasi pertemuan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dengan Presiden Afganistan Ashraf Ghani. Namun sebelumnya, diplomasi dimulai dengan menggelar pertemuan Jaringan Solidaritas Perempuan Indonesia-Afganistan. Tidak hanya ini, masih ada enam pertemuan lainnya. Dari Doha kemarin, sehari pertemuan maraton. Sekarang hari ini kita juga melakukan pertemuan maraton, delapan pertemuan di dalam uh, satu hari. Dan semalam kita tidak tidur sama sekali. Uh, tetapi dengan hasil yang uh, sangat baik. Dalam artian kehadiran Indonesia di sini Intinya ada dua hal yang ingin kita sampaikan atau kita lakukan Pertama adalah kontinuasi dari komitmen kita untuk membangun building block mengenai masalah isu pemberdayaan perempuan Tahun lalu kita menjadi tuan rumah bagi dialog Dari dialog itu kemudian sepakat untuk membentuk network dan uh, tadi pagi network itu kita resmikan dan sekaligus mereka melakukan pertemuan yang pertama kalinya Nah dari pertemuan tersebut mereka akan membentuk plan of action Jadi sudah kerjasama yang sifatnya konkret yang paling tidak mengcover cover 4 bidang Satu adalah kesehatan ibu dan anak yang kedua adalah uh, pendidikan, yang ketiga adalah mengenai masalah ekonomi, dan yang keempat adalah menjadikan perempuan sebagai agen perdamaian dan uh, toleransi. Nah. Kalau kita lihat apa yang kita lakukan, Indonesia lakukan, maka ini adalah sebuah konsistensi dari upaya Indonesia untuk berkontribusi di dalam isu Women, Peace, and Security di dalam konteks uh, PBB. Dan kita banyak sekali bermain di dalam isu Women, Peace, and Security termasuk kerjasama yang kita lakukan dengan uh, para perempuan uh, Afghanistan, dan apa yang kita rintis, building block yang berusaha kita bangun untuk pemberdayaan perempuan ini ternyata sangat diapresiasi, tidak hanya dari uh, Afghanistan tetapi menarik dan diapresiasi oleh banyak negara. Ini kelihatan sekali pada saat kemarin saya melakukan berbagai macam pertemuan bilateral dengan para menteri luar negeri negara asing dan mereka selalu merefer kepada dua building blocks yang berusaha untuk dibangun Indonesia satu mengenai ulama dan satu lagi mengenai pemberdayaan perempuan dan bahkan negara seperti Norway sudah menyampaikan bahwa dia siap untuk membangun seperti trilateral cooperation khusus untuk kerjasama pemberdayaan uh, perempuan nah message yang ingin kita Sampaikan juga dalam konteks kerjasama atau membangun network perempuan. Perempuan ini adalah bahwa apapun nanti masa depan Afghanistan, tetapi kita tetap ingin melihat bahwa perempuan akan tetap memainkan perannya di dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bernegara Afghanistan di masa depan. dari satu pertemuan ke pertemuan lainnya semua dilakukan di hari yang sama bukan hanya untuk alasan efektivitas namun tentu untuk alasan keamanan dan puncaknya adalah penganugerahan penghargaan Malalai Awards penghargaan tertinggi dari pemerintah Afghanistan untuk mengapresiasi upaya-upaya Indonesia melalui Menteri Luar Negeri untuk mendukung perdamaian di tanah Afghanistan medali ini diberikan karena mereka mengapresiasi Indonesia uh, dan uh, saya Atas upaya kita untuk secara konsisten mendukung proses perdamaian Memberikan perhatian yang besar terhadap isu pemberdayaan perempuan Dan upaya kita untuk menjaga ikatan yang kuat Hubungan yang baik antara Indonesia dan Afghanistan. Jadi uh, saya merasa sangat terhormat menerima uh, dari presiden kehadiran Indonesia di sini message yang ingin kita sampaikan adalah menyampaikan komitmen bahwa Indonesia tetap uh, ingin berkontribusi di dalam proses-proses uh, selanjutnya dan proses-proses ini uh, bentuk apa yang kemungkinan Indonesia dapat lakukan itu sudah mulai dibahas minggu lalu pada tingkat uh, Dirjen pada tingkat utusan uh, khusus uh, kemungkinan apa yang dapat kita lakukan untuk uh, mendukung proses perdamaian ini. Tapi yang perlu diingat adalah proses perdamaian ini adalah Afghan led, Afghan owned. Jadi harus dipimpin oleh Af orang-orang Afghan dan konsepnya harus disepakati dan dimiliki oleh uh, orang Afghanistan. Jadi, kalau ada negara lain yang ingin membantu, sifatnya adalah memfasilitasi, membantu eden masa depan Afghan akan terletak di tangan uh, orang Afghanistan itu uh, sendiri. Pada akhirnya, Afghanistan akan mendapatkan perdamaiannya. Ini yang dipercaya oleh Indonesia. Langkah menuju ke sana harus dipimpin sendiri oleh bangsa Afghanistan, dan Indonesia selayaknya sahabat akan selalu hadir dan siap membantu Afghanistan mencapai potensinya dan berkontribusi pada perdamaian. Dunia bertugas di garis terdepan daerah perang dan konflik tentu membutuhkan sebuah kewaspadaan dan juga dedikasi lebih dari seorang diplomat, tapi tidak hanya untuk menyelesaikan tugas, namun menjalankan misi kemanusiaan dan misi perdamaian ini pun. Memiliki rasa kepuasan tersendiri dari Kabul, Afghanistan, saya Timothy Marbun dan kameramen Subandi melaporkan. Sampai jumpa di sapa diplomat berikutnya.